Assalamualaikum sobat Gimana kabarnya malam hari ini Semoga sehat selalu ya sob Oke sob Jumpa lagi di channel saya Di kesempatan malam hari ini Saya mau mereview Atau membuat video tutorial Cara stek sambung pucuk Pada batang durian Sebelum lanjut ke videonya Saya mau Minta dukungannya pada para sobat sekalian Yang baru menemukan channel ini yang baru bergabung. Saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe supaya video saya bisa berkembang dan saya tambah semangat lagi dalam membuat konten. Di depan saya sudah ada batang durian yang udah kita sambung tadi ini. Oke, kita lanjutkan ke videonya sob. Sebelum kita melakukan stek kita siapkan dulu alat-alatnya siapkan pisaunya yang tajam supaya sayatannya enggak bergelombang dan halus kebetulan di sini saya menggunakan silet mereknya Sorik ini sob seperti ini siletnya gunakan silet yang masih tajam sob kalau sudah tumpul siletnya kita ganti yang dengan yang baru lagi biar halus saya tanya kita bagi dua ini siletnya seperti ini kemudian siapkan talinya talinya menggunakan plastik yang ditarik seperti ini membuat tali plastiknya agak panjang ya sob jangan terlalu pendek kalau terlalu pendek nanti susah ngikatnya untuk pemula kemudian siapkan entresnya Nanti di disayat seperti ini ya. Oke sob, kita lanjutkan dan kita siapkan selingnya. Dalam memotong seling jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Karena kalau terlalu muda nanti kita susah ngikatnya. Kalau terlalu tua tingkat keberhasilannya tipis kurang ya sob Kita potong kira-kira segini sob Nah segini sob Ini enggak Terlalu tua nggak terlalu mudah Kalau sudah dipotong batang selingnya Lalu kita belah ya sob Lanjut cara Memilih entres Entres ini jangan terlalu tua Jangan terlalu mudah sob Tapi yang sudah kelihatan Mata tunasnya seperti ini nah Seperti ini sob kelihatannya ini entresnya jenis power ya ini sob saya petik tadi sore makanya malam ini kita lembur oke sob lanjut kita sayat entresnya ya dalam menyayat entres usahakan satu arah ya jangan diulang-ulang supaya enggak bergelombang jadi saya halus Supaya mudah nempel nanti Oke sob, seperti ini Cara menyayat entresnya ya. Satu arah Ke bagian depan Kita balik satu arah lagi Jangan diulang-ulang ya sob Nah, seperti ini Usahakan Sayatannya yang halus ya sob Gunakan pisau yang tajam Biar nggak berkelombang Dan jangan diulang-ulang nyayatnya Lanjut caranya nyambungnya ya seperti ini Oke sob masukkan interestnya ke batang seling yang sudah kita belah tadi ya Kemudian kita ikat menggunakan tali Seperti ini sob Tiga putaran di bagian paling atas Supaya kuat Lanjut turun sampai ujung bekas sayatan tadi ya Kalau sudah Tekuk talinya arah balik Masukkan ujung talinya Kita tarik Bayang ancing dan gak gampang lepas ya Oke sob Kita ulangi Perhatikan ya Mulai dari ujung sayatan paling atas ya Lanjut turun ke bawah Tiga putaran bagian paling atas Kemudian perhatikan cara mengikatnya sob Seperti ini Kelihatan ya sob Paham ya Oke sob kalau sudah kita stek semua Sudah kita sambung semua Seperti ini Kita masukkan ke dalam sungkup ya Kita sungkup Nanti kita tata di dalam sungkup Supaya kelihatan rapi ya Dan muat banyak sungkupnya Nah kita sudah di dalam sungkup besok Sudah kita tata seperti ini jadi sudah rapi. Ini muat sekitar 700 patang ini, sob. Ditata Dita seperti ini ya. <tuh> Kemudian selanjutnya kita tutup sungkupnya selama 10 hari ya. Biar nempel dulu sambungannya. Setelah 10 hari baru kita buka. Oke, sob. Karena ini sudah Lalu. penuh, kita tutup saja ya sungkupnya. sembari dari sungkup kita lihat bibit yang sudah jadi, sob ini keluar sungkup sekitar lima hari yang lalu Sob seperti ini hasil setekannya bibit yang baru keluar dari sungkup kita tempatkan di tempat yang teduh dulu ya Sob jangan langsung dipanaskan tunggu sampai daunnya segar-segar talinya sudah siap, kita lepaskan baru kita tempatkan di tempat yang panas dan bibit siap dilahankan Sob mohon maaf videonya banyak yang diseket-seket ya sob karena keterbatasan video saya coba supaya, supaya durasinya tidak terlalu panjang karena saya nyetek dari sore sampai udah mau pagi ini kalau direkam semua panjang banget videonya sob mudah-mudahan videonya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pemula yang masih bingung bagaimana cara stack lambung kucuk pada batang durian saya buatkan videonya seperti ini oke setelah kita tutup sungkupnya jangan dibuka-buka dulu ya Sob. minimal 10 hari baru kita buka kemudian setelah kita buka jangan langsung dikeluarkan ya kita siram dulu disilir atau diangin-anginkan selama empat hari buka sungkupnya di sore hari kemudian tutup lagi di pagi hari bayar daftasi dulu ya sob oke sobat, sungguhnya sudah kita tutup ya untuk membukanya ini menunggu 10 hari sob setelah 10 hari baru bisa kita buka oke sob rasa sudah dulu ya video kita kali ini ini sudah mau pagi ini sob, sudah jam 2 sudah capek banget saya mau istirahat Sudahi saja ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe supaya video saya bisa terus berkembang. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.